atas banyak surprise ya guys itu lebih persis sama harusnya terus ada juga si Jim mencari mami baru gitu eh mami baru ya cari mami baru istri baru hahaha <laughs> Halo guys, welcome to my channel Rin Babo Oke okay guys, jadi di sini uh, Rin bakal mengucapkan selamat menuaikan ibadah puasa Oke okay guys, jadi guys sebelum sebelumnya karena Um, sekarang saya jarang banget updatean Harvest Town itu karena belum ada updatean baru juga dari Harvest Town guys jadi untuk sementara saya bakal bermain The Simfo tapi dengan kreasinya bakal bangun um, building dan karakter Harvest Town di dalam The Simfo oke okay, guys, jadi semoga kalian bisa menyukainya Uh, dan jika ada komen dan saran, tolong uh, komen di bawah ya. Gimana untuk mengimprovekan the main game The Symphonia? Karena saya masih baru, dan kenapa saya tidak bisa facecam? Karena uh, saat bermain gameplay, karena itu ngelek banget, guys. Uh, OBS saya ngelek banget pas saya. Record aja udah masalah jangankan lagi bisa fast scan jadi ini sebenarnya uh, buildingnya udah saya record dahulu jadi saya cuma memperkenalkannya gitu Oke okay Guys jadi sekarang kita mulai Oke okay Guys jadi di sini uh, adalah building yang saya build, building di ini adalah tempat. Building Harbor Town yang kita tahu itu adalah Bar Andirit, oke? Okay? Jadi di eksteriornya uh, sepertinya udah ada sebagian yang mirip, guys. Karena di sini saya berusaha untuk membuat semi mirip eksteriornya doang ya, karena interiornya saya ingin lebih modern gitu, guys. Oke, okay, jadi di sini kita biasa kalau ke tempat Harbor Town itu ada bridge-nya untuk menuju ke barnya Andirit sama ke Gary Ranch, ya. Jadi ini Tempatnya gitu, dan di sini juga ada Harley, Harley motor tapi bentuknya agak beda guys. Dan di sini Harleynya bisa digunakan guys, tidak bisa dipakai bisa di riding. Oke okay, mirip dengan tengah uh, samrasang. By the way di sini ada kur apa kur kaci, kur aku nggak tahu bahasa Indonesia gimana, Vietnam gitu ya. Dan di sini tempat-tempatnya saya berubah karena saya di the Simpo itu ada banyak sekali bisa dilakukan. Jadi ini tempat bar nya dan di sini ada tempat romantis-romantis untuk couple kapal yang bisa datang makan di restoran ini. Oke, okay, jadi by the way saya bakal bermain juga dari to no guys, tapi sebelum saya uh, saya bisa mem, membangun semua building Harvest Town dulu dan karakternya baru saya mulai di not. Jadi seperasaan seperti kita bermain Harvest Town di The Sim, di first, di The First The Sim Oke, okay, jadi ini buildingnya guys. Jadi untuknya di sini banyak tambahan dari saya dekorasinya uh, seperti bunga-bunga yang ada di pinggirannya gitu untuk mempercantikkannya guys. Oke okay, jadi ini ya guys ya eksteriornya guys. Oke. Okay. Jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam dan disitu ada host. Jadi kita bisa pesan tempat duduknya di host itu di luarnya dan di dalamnya seperti ini guys. Jadi ini adalah tempat performance si Ivan event untuk bermain gitar ya guys ya the event untuk bermain gitar dan situ ada juga tempat DJ nya sayang banget enggak ada drum setnya enggak ketemu guys dan ini ada tempat duduk dan ada beberapa dekorasi yang saya bikin jadi ini bisa duduk santai sambil menonton performa performance nya di, uh, the event Ivan bermain gitar, dan disini tempat duduknya dan di sampingnya ada buku bisa non, uh, membaca buku duduk di sofa gitu guys, itu bisa benar-benar dilakukan sama the team guys, oke? Okay? Jadi ini untuk bartendernya di bagian sini banyak sekali yang saya tambahkan lagi guys, saya menambah, kita lihat lagi, uh, jadi ini tempat duduk yang bisa duduk di barisan luar sofa itu guys sebenarnya harusnya di dinding guys tapi disitu saya taruh sofa oke okay, jadi di sini banyak sekali tambahan yang saya bikin uh, di sini kita pekalian ada beberapa macam alkohol itu memang dari the Sims, dan sebenarnya bawahnya dan juga uh, peralatan untuk untuk bikin minuman ini ya mixologisnya oke okay, jadi di sini banyak sekali tambahan menu-menunya dan di sini Bar tendernya juga dekorasi dengan samping, gas bar dan wine. Ini kasirnya, dan di sini ada um, gambar untuk mempercantikkan um, building ini. Oke, okay, jadi ini adalah tempat barnya, guys. Dan di harvest itu ada game room, guys. Ya, ada game room, jadi ini waiter. Waiter, kita bisa pesan minuman sama waiternya, dan ini ada adalah sebuah ruangan untuk menuju ke bawah game-room jadi game-room nya saya bikinnya di bawah guys jadi ini kita bakal turun ke bawah oke okay. kita bakal melihat game-room tapi game-room nya cuma simple-simple doang guys tapi semua fungsional, semuanya bisa dilakukan nah si Android lagi bermain game banget soda mesinnya kirain aku functional tapi dia udah diganti menjadi fresh tapi disitu kita bisa membuat custom drink oke okay? dan di sini banyak sekali um, mainan group gitu guys ya ini uh, table-tablenya itu bisa dimainkan tapi saya nggak tahu saya belum pernah main tapi saya tahu saya ambil itu dari activity dan skill Oke okay? mungkin teman-teman the simple bakal bisa bantu menjelaskan Nah, lihat yang sendiri lagi bermain game Oke okay, jadi yang saya tahu cuma ada satu yang ini guys Nah karena ini udah udah jelas banget ini game monopoli guys Oke okay, jadi ini game monopoli jadi nggak usah saya jelasin pun tahu oke okay, jadi di sini sudah ada juga tempat yang bermain da ya dan di sini masuk ke sini ruangannya uh, duduk santai gitu guys dan di sini adalah sesuatu yang sangat saya suka banget walaupun cuman wc guys <laughs> tapi ini wc nya seperti mall-mall yang gede gitu guys yang uh, dekorasinya merek mall-mall gitu guys jadi kayak public wc mall gitu guys jadi agak uh, agak mega gitu guys ya tapi di dalamnya cuman ada toilet dan toilet paper <laughs> cuman itu aja terus um, selanjutnya kita bakal melihat lagi di lantai atas oke okay. jadi kita naik ke atas dulu guys ini poniku udah panjang banget karena masa covid gak bisa potong jadi ini panjang banget poniku oke okay, jadi sekarang kita bakal keluar dari um, game room tadi dan kita mau masuk lagi ke satu ruangan yaitu sini dan di sini khusus untuk sudah saya nge untuk yang lain kecuali hasilnya yaitu uh, Evans dan ini ya and, andir ya jadi uh, di sini kita bakal naik ke atas dan di atas itu banyak surprise ya guys oke okay, guys kita udah di atas guys dan di sini adalah tempat mereka untuk ah uh, boleh dikatakan rumah mereka gitu guys, oke okay, jadi bawahnya untuk menjawabar di sini untuk rumahnya. Jadi di sini banyak sekali yang aku pingin banget karena tidak bisa mendapatkan real dapatkan di game. Jadi ini gamenya seru banget kita bisa membangun sesemua yang kita mau di dalam game ini. Jadi ini tempat santai untuk nonton TV guys, oke okay, dan disitu dekorasinya sangat simple teman fotograf karena biar tidak begitu rumit terlalu banyak bikin pusing juga guys ya oke jadi ini adalah dapurnya guys jadi ini ada roti ada nutella guys ada saus tomat dan mungkin merica garam apa ya gula gitu ya jadi ini ada tempat masakan uh, modern gitu guys wow kompor elektrik gitu guys Oke okay, jadi ini ada counter untuk uh, makan breakfast oke okay? dan di sini keren banget aku suka banget aku bisa dijadikan untuk couple dining gitu guys wow jadi ini ada fireplace um, nama bahasa Indonesia apa ada kerak buku ya jadi di sini ada dua kamar ya. Satu kamar Anggerik, jadi kita setelah masuk ke dalam kam kamar Anggerik, guys. Jadi, kamarnya kecil-kecil, tapi saya berdekorasi untuk menata sesuatu yang bisa digunakan. Jadi, tempat kerjanya sambil minum segelas kopi, oh, secangkir kopi, bukan gelas ya, cangkir ya. Oh. Oke, okay. dan ada ini baju-baju gantungannya, ada tas, ada sepatu, dan ada sofa yang bisa duduk sambil nyantai gitu guys. Wow dan inilah tempat tidurnya si Andi Red dan ada foto mungkin Dolanya. <laughs> Oke, okay? tadi atasnya saya juga ada susun beberapa dekorasi seperti haksa, jam alarm clock, um, kamera topi gitu ya khusus untuk cowok. Oke okay, sekarang kita masuk ke dalam sini dan di sini adalah WC guys. Ada jubah, mandi, ada toilet, ada bathtub, guys. Dan di sini tower, dan ini yang paling kesuka suka. Nggak tau kenapa, aku paling suka dekorasi di WC bagian ini, guys. <laughs> Oke, okay, jadi tempat dia berdandan, guys. Wah, cowok-cowok juga berdandan, guys. Mereka juga spray rambut, bikin rambutnya gimana gitu kan? Jadi ini kamar Andi gimana menurut kalian? Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, jadi sekarang kita masuk lagi di kamarnya Ivan. Wow, Ivan kan dia musisi, guys. Jadi di sini banyak sekali dekorasi yang bisa digunakan untuk musisi seperti gitar elektrik, gitar akustik dan ada juga album, guys. Album-album, album apa? Itu cuma sebuah dekorasi. Dan ada juga uh, sofa tentunya, gantungan baju, tas dan ada juga bola basket, dan inilah uh, kamar dek Ivan, ya guys. Ya, dan ini tempat tidurnya, guys. Wow, ini kamar idaman kita, guys. <laughs> oke, okay, walaupun kita cowok, eh, cewek, oke. Okay. Jadi, kita cowok bahaya nih, <laughs> jadi ini tempat uh, taruh tas apa gitu, ya, baju. Uh, dan nih, ternyata dia di dalam, guys. Oke okay guys, jadi ini adalah WC-nya dan WC-nya sebetulnya nggak ada perubahan dari Andirit, cuman adanya posisinya aja. Oke, okay, jadi ini semua lebih ke modern daripada Harvest Townnya guys ya. Jadi um, kecuali karakternya karena karakternya saya berusaha untuk mencari se mungkin guys jadi inilah kamar dek Evans. gimana menurut kalian, kalian suka nggak sih? komen di bawah dong kasih tahu dong oke, okay, jadi sekarang kita <coughs> keluar dari kamar Evans. oke okay. jadi uh, inilah ruangan mereka guys jadi khusus untuk mereka berdua aja, kecuali tamu-tamu uh, tidak boleh naik ke atas, udah dikunci jadi mereka khusus untuk privasi mereka gitu wah poniku panjang banget sih oke okay, jadi di sini sudah um, kita bakal turun lagi dan bakal aku mau memperlihatkan sesuatu lagi guys jadi jangan itu dulu guys masih ada guys ya aduh poniku kenapa begitu guys <laughs> oke okay, jadi inilah barknya guys tadi udah saya jelasin jadi kita lihat lagi kasih ini guys kasih skornya skor guys kasih nilainya berapa gitu guys dari uh, 1-10 komedi <laughs> bawah ya 1-10 kasih nilainya ya guys ya oke okay. Oke okay Guys jadi sekarang saya mau kasih lihat lagi karena ini restoran guys jadi saya bakal kasih lihat lagi di sini bisa menjual makanan minuman nih jadi ini minuman minuman yang bakal dijual di bartendernya seperti ada bir soda apa tuh brandy jadi ini semua jenis alkohol yang bisa yang biasa uh, campuran alkohol itu ya guys ya mixologis bahasa bahasa Indonesia apa minuman campuran gitu ya kenceng dong ya guys ya minuman campuran <laughs> oke okay. jadi ini appetizer makanan pembukanya uh, banyak sekali ada roti-roti dan apa tuh risoles apa gitu <laughs> sejenis gitulah guys sejenis kue gitu guys juga ada main course makanan baratnya seperti ada steak ada nasi goreng yang kita bisa bilang nasi goreng tapi sih nggak ada nasi goreng sih cuman aku contohin gitu guys karena ini makanannya lebih ke makanan barat ada dessertnya ada es krim ada cake apa ada. Oke, okay, jadi ini adalah menu-menu uh, menu restoran di sini. Nanti, kalau kita main dari awal, dari Jiro itu yang kita, karakter kita bisa datang ke sini untuk ber, uh, membeli sesuatu. Jadi, ini andirnya oke, okay, guys. Jadi, saya nggak ketemu rambut yang mirip Dragon Ball itu. <laughs> oke, okay, jadi cuman itu, dan ya, tidak lupa juga dengan aksesoris untuk apa tuh namanya apron, apron. Oke okay, jadi tips info itu ada baju-baju formal, baju-baju tidur, baju-baju uh, olahraga Jadi ini baju beda-bedanya guys ya Jadi ini baju formalnya Jadi dia kalau ke pesta dia ke tempat yang lebih formal dia pakai baju ini Dan ini baju olahraganya Jadi mereka mengganti baju Oke okay. dan ini baju tidurnya uh, Lebih simpel cowok kan ini baju ke lebih party, pesta guys tadi oke okay, dan ini baju renangnya dan baju untuk uh, cuaca panas apa? summer dan ini untuk winter, untuk salju dingin, suhu dingin jadi di suhu dingin dia bakal ganti baju yang winter gitu guys dan ini adalah Dug Ivan jadi Dug Ivan tuh saya bakal kasih lihat tuh guys dia track-nya jadi track semuanya udah mirip yang musisi-musisi yang misologis-misologis oke okay. dan kemarin juga saya udah bikin si Jim beli baju baru gitu guys jadi kalian kalau pengin lihat game The Symphony ada apa aja kalian bisa lihat kembali ke video laluku disitu ada juga Hospital ortis digabung satu itu lebih persis sama Haverstown terus ada juga si Jim mencari mami baru gitu, eh mami baru ya cari mami baru istri baru lah <laughs> mami baru untuk Justin gitu guys ya jadi nanti bakal banyak lagi yang bisa saya lakukan seperti harvest town mungkin host, uh, kita bakal bikin Justin benar-benar bisa pergi sekolah, itu ada modnya dan sisinya. dan aku itu adalah mod dan sisi editor, saya sangat suka banget download cc dan mod tapi saya jarang banget bermain game jadi ini aja yang bakal saya sharing di video ini yaitu tentang building harvest town bar and andirik bar bersama evans dan juga menu masakannya dan juga karakternya oke okay guys jadi untuk selanjutnya saya bakal bikin fosil draw store restore jadi yang pastinya eksteriornya mirip tapi di dalamnya agak berubah, oke, okay? karena ini lebih ke modern, aku berusaha deh, guys, semirip-miripnya -se gitu, guys, ya, yeah? oke, okay, thank you so much for watching, jangan lupa kasih komen di bawah, gimana menurut kalian, saran kalian dan semoga kalian menyukai videonya, dan jangan lupa like dan subscribe dan see you on next video, bye-bye